saat menemani Papa Bilar untuk medical check up persahabatiah ya, dan fisioterapi mudah-mudahan Papa Bilar cepat pulih dan cepat sehat di sini ada doa yang diberikan sehat-sehat Komandan Rizky Bilar amin tuh dari Zulfikar ya mudah-mudahan Papa Bilar cepat sehat dan cepat pulih doakan dan support yang terbaik untuk idola kesayangan kita momen ini pun direspon kembali ya oleh akun kayak Ernani banyak tanggapan, komentar, dan respon yang diberikan. Tentu banyak doa yang diberikan. Dari Nursy Shantik mengatakan, semoga cepat sembuh. Amin. Ada juga tanggapan dari Elinis Dayuni. Masya Allah sehat-sehat, Papa Bilar. Amin. Persahabat itu, doa baik banyak sekali diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya, ada tanggapan dari akun Instagram, Rita Putri 40 mengatakan, Walah dekat rumah aku itu jadi pengen kesana semoga lakas pulih papapnya Abang El, amin, doakan yang terbaik ya, semoga papa Bilar cepat pulih dan selalu diberikan kesehatan. Kabar selanjutnya, ini vitamin bahagia dan terbaru yang kita dapatkan langsung dari idola kita, Rizky Pilar, yang baru saja mengunggah sebuah video yang sudah sampai di rumah. Bersahabat ya, dan ada kedatangan tamu spesial, Abi Ramzi. Wow, masya Allah banget ya, ada Abi Ramzi yang berkunjung dan silaturahmi ke rumah idola kesayangan kita. Semoga apapun yang dilakukan hari ini Selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Serta kesuksesan Siap-siap aja kejutan banyak sekali yang akan diberikan Oleh Lesti dan Bilar untuk kita semuanya Selanjutnya persahabat kita lihat juga ya Ini ada momen spesial Abi Ramzi yang datang ke rumah Leslar Ternyata banyak sekali responnya positif nih Dari Ibtinia mengatakan Masya Allah Adem banget kalau lihat Papa Bisa sama Abi Ramzi Wow, responnya positif banget ya Masya Allah, bangga Semoga dukungan semakin banyak Support dan doa semakin banyak diberikan Kepada idola kesayangan kita Masya Allah banget ya Bangga dan pastinya selalu bahagia Karena Leslar banyak orang-orang baik Yang mensupport dan mendukung Kemudian persahabat disimak juga ini ada info dari Indosiar mengenai acara Dangdut Akademi 5. Ternyata persahabat ya, Indosiar pun menginfokan bahwa tanggal 18 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Dangdut Academy 5 Audition akan disiarkan di Indosiar. persahabat ya, kembali Indosiar mengabarkan acara Dangdut Akademi 5 kali ini tanggal 18 Juli kembali diundur nih persahabat ya. Kita Salvo juga bayang sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun sosok guru mengatakan Min sumpah ya aku udah berekspektasi tinggi Udah seneng banget mulanya tanggal 29 Juni Sebelum aku masuk pondok Eh malah diundur tanggal 18 Juli Nangis banget gak bisa nonton Aku masuk pondok tanggal 12 Juli Min Ayolah bisa yuk jangan diundur katanya tuh ini tanggapan dari para sahabat ya, mengenai acara Dangdut Academy 5 yang diundur. Dan kita lihat juga tanggapan dari akun Rio Anuska Pradika 1234. Host nggak ada Gilang dan Ramzi. Hostnya, para ya yang nggak ada Gilang dan Abi Ramzi ya, untuk di The Akademi Audition ini. Dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga di info dari Indotv Trends. Ini mengingatkan kembali bahwa jangan lupa, jangan kendor, semangat terus untuk mendukung Bunda Lesti dan Papa Bilar di nominasi Kapal Paling Ngetrend Semester 1 2022 versi Indotv Trends. Pesahabat ya, Masya Allah, dukungan mudah-mudahan banyak ya dari orang-orang yang tulus, karena untuk batas voting, itu besok, hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Yuk, gaskan Leslar mudah-mudahan mendapatkan predikat sebagai kapal paling ngetrend semester 1 2022 versi Indotv Trends.